nah ini nih orang yang ngomel-ngomel nih nah, ini dia nih ngomel ngomel satu tahun baru pulang hmm. hmm. asu kita hmm. coba apa dalam pekerjaan terus dibahas iya hmm. pasti masalah kejadian ini hmm. Hmm. kita bekerja itu pak butuh tenaga hmm. nah. eh, jadi kalau enggak makan hmm. darah tenaga dia ya, biar saja biar dia tahu ini dia guys ngomel-ngomel nih hey menderita sudah kerja menderita yang lagi tidak jelas kerjanya waw jelas waw ah, sama posisi, <tuk> sama posisi yang pelontong, tidak sesuai sopir gajian tidak sesuai SOP gaji tidak lancar, apa betuli tuh pak tutup buku tutup buku baru gajian gantung sebulan itu pun belitung juga karena masih kabar burung ya itu pun masih kabar kabar angin nih orangnya ngomel tuh ngomel sendiri sama kayak melutung timber timber koperasi perok terong belum selesai kasusnya Pak, belum kasusnya. Sambo lagi, Dodi. Baru sama Dodi, baru petugas semua. Dia yang bikin peraturan, dia yang melanggar. Sudahlah, Gimana mukanya Indonesia ini? Indonesia menjaga dirinya sendiri ya bukan orang luar masyarakatnya sendiri yang jajah lebih banyak yang korupsi dari apa ada yang lucu deh <tuh> jadi tolong Pak Presiden benahi semua benahi semua jangan cuma masyarakat yang ancam terus terutama yang korupsi korupsi harus semua bunuh dia tembak mati, mati. <laughs> bikin secara masyarakat oh iya kita mas kita, kita jadi undang-undang ambet Jangan keringan lagi undang-undang lagi -undang. oh Pancasila undang bukan undang-undang lagi undang-undang ya undang-undang <tuk> keuangan yang maha kuasa Uh, aku, ah, keuangannya mah aku, banyak uang pintar aku, eh, kita sudah bersyukur jangan ya, disalahkan Sri Mulyani dia ya, cuma aku, aku, aku, aku, cewek-cewek sudah cewek sudah aku, oh, sering Cukup? Sekian dan terima kasih Terima terima nasib Sekian dan terima nasib Bukan, Bukan nasib. terima gaji ya Bukan, belum <laughs> Kirain sekian dan terima gaji Sekian bisa Tapi tetap sudah tiba Dan itu, Kak Sampai kapan kita menunggu? Jang eh, lagunya Peter Pan terus. Sabar itu menunggu, sungguh menunggu dan iya. menunggu. Sabar itu sangat. Mau Semua <laughs> lagunya <laughs> <tuk> Peter Pan. Udahlah, mending bola bola dulu. <tuk> ya, bola, bola, bola dulu. <tuk> bola, taruhan bola. Tapi kalau kalah ya, dulu. orang korupsi dulu. <tuk> Oke okay, cukup cukup baru 4 menit <laughs> lama lama ya Oke okay, guys terima kasih guys sampai ketemu video berikutnya thank you